selamanya tetapi di dalam keterpisahan mereka mereka merenungkan supaya mereka sadar dan bertobat dan rujuk kembali jadi surat cerai itu bukan untuk menalak selamanya gitu jadi ada cerai mati nah itu boleh orang kawin lagi tetapi selama mereka masih hidup dan mereka menyesal akan perbuatan mereka mereka harus rujuk kalau mereka sudah sadar itu salah karena tidak ada yang boleh membenarkan diri antara suami atau istri. Harus sama-sama uh, menyadari itu kesalahan bersama. Jadi uh, kita harus standarnya adalah ajaran Yesus ya. Karena tadi saya sudah pakai standar itu. Dan banyak hal-hal yang uh, diajarkan Rasul Paulus. Bahwa kalau bagi para janda ya hidup seperti aku dia katakan begitu ya karena orang-orang yang masih terikat dengan SSK ya Bang Dedia sambil Pak Daniel bicara ya, ya karena ketika orang masih hidup dalam kedagingan mereka itu sebenarnya belum lepas dari dosa ya karena dosa itu ada di dalam daging ya seperti hawa nafsu dan sebagainya jadi eh, bisa saja orang demi memenuhi Hawa nafsunya dia bisa memberikan uh, kebenaran. Ya. Saya uh, ingin mengawini si A karena uh, dia sendiri dia janda. Ya. Jadi saya menikahi dia karena tujuannya untuk uh, menolong hidupnya. Nah itu bisa saja sebagai alasan-alasan kebenaran untuk memenuhi uh, hawa nafsu keinginannya. Jadi di sini Uh, Paulus itu menegaskan apa yang telah diterima dari Tuhan Yesus bahwa ya orang ketika dia hidup sendiri sebenarnya disitulah kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya dalam Oke Pak Daniel ya, Oke sudah... saya harus tanggapi sebentar Nggak bisa ya, saya tanggapi ya tadi saya mau closing statement nih jangan mempelintir kitab suci kalian sendiri Baca Matius pasal kelima ayat 31. Ini firman Tuhan loh. Telah difirmankan juga. Ini Tuhan yang berfirman. Siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tidak ada di sini haram kalian bercerai tidak ada. Tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang menceraikan istrinya. Kecuali karena zina. Ia menjadikan istrinya berzina. Dan... Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ayo kita lihat bagaimana di dalam ayat lain tentang ayat ini. Ada perbedaan ternyata kita lihat nih. Di dalam kitab uh, Mark sembilan uh, 19 justru begini tertulisnya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina gitu loh begitu ajarannya sesungguhnya nah, jadi Betul. ajarannya pun berbeda-beda teman-teman kristen-kristen ini nah di sini ditulisnya tetapi aku berkata kepadamu ini konteks orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan wanita lain gitu loh Barang siapa Betul. menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain nah kalau kita bicara tentang ajaran mereka ini ya ini nih korelasi ayatnya lagi nih. ini gimana ya ini, kita kasih uni, lagi ya ini ada perbedaan-perbedaan perbedaan. cukup ini kita sudah Ya, ngajang, ya. tolong, Bang Bewok dituntut ya. PR-nya si Pak Daniel dia mau fitnah tadi. Ibu, ya. Ibu Rifa belum jawab tuh. Apa? Siap, siap. Nanti kita lanjut ya lagi kan, aja, bapak. Kan, soal Untuk Loh. Kenapa, di ayat Anda aja. Kan saya sudah jawab. Ajaran Anda beda-beda. Di situ bukan menceraikan istrinya dalut menikah dengan wanita berzina. Ya. Bahkan di ayat lain, barang siapa yang menceraikan istrinya dan menikah dengan perempuan lain, maka ia berzina, begitu. Nah, ajaran pa. kalian itu kan datang dari sudut pandang. Penulis Matius, Markus, Lukas Nah jadi kalau di dalam Islam kalian Dalam Kristen kalian mengatakan Bagi janda-janda tidak boleh menikah Ya silakan itu ajaran kalian Karena memang gak punya solusi Nah ini dia yang diluruskan oleh Islam Bahwa janda juga punya hak hidup yang layak Ya, Dia yang diceraikan loh Bukan dia yang minta cerai loh Dia okay, baik yang diceraikan Oke, okay, okay. okay, nanti kita ya. next Kita bahas Betul. yang soal itu lagi aja Oke, okay. Bang Brewok mau tutup Atau gimana? Atau tutup? Monggo, monggo Pak Her. Oke, okay, baik kedua narasumber ya. Sudah meluangkan waktu untuk memberikan kita sesuatu yang edukatif dan informatif dan Biarlah pendengar-pendengar yang di rumah atau yang di sub ini yang menilai mana menurut keyakinan masing-masing. Jadi sekali lagi diskusi ini tidak untuk mencari siapa pemenang dan tidak untuk uh, mencari siapa yang harus dikalahkan. Tetapi sekali lagi memberikan uh, informasi dan edukatif buat uh, para pemirsa di rumah. Dan untuk itu uh, sekali lagi... Uh, Terima kasih buat waktunya dan Bang Brewok silahkan mungkin ada bisa sampaikan. Ya, uh, jadi terima kasih buat uh, Pak Daniel, Bu Rifah atas waktunya. Uh, terima kasih juga atas kerjasamanya. Mohon maaf buat teman-teman semua kita tidak bisa akomodir uh, terkait komentar atau uh, ingin berkomentar di uh, ruang debat karena kita menghindari adanya konflik. Jadi kita hanya memberikan waktu kepada narasumber untuk berbicara berbicara. Uh, Next, kalau ingin diskejutkan lagi, nanti silakan berkoordinasi dengan para-para pendebat ini. Dan mungkin nanti Pak Heri bisa bantu juga untuk uh, menyambungkan mereka berdua. Ya, kita ya. Kami akan akumulir di ruangan ini lagi kembali. Mungkin itu saja, Pak Heri. Oh, Oke. Okay sekali lagi mewakili pihak Kristen ada sikap yang salah atau ada kata-kata yang salah atau mungkin sesuatu yang mengindikasikan framing-framing kami sekali lagi minta maaf tujuan kami Saya yaitu ingin ya, membina silaturahmi. Ya. Oke okay, baik, nanti oke okay, baik nanti kita sampaikan nanti. Makasih, Kalau data itu uni. tidak ditemukan Pak Ari, Pak Erie bertanggung jawab untuk menyuruh Pak Daniel maaf atas fitnahnya. Siap. Saya tidak terima okay. ya. Oke okay, siap. Di fitnah siap. loh. Siap. Siap-siap, nanti kita coba koordinasi nanti setelah acara. Oke, terima banyak atas waktunya semua. Kita akhiri debat kali ini ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.